Kita mau morning yoga di pantai Sanur, ayo! kamu mau sepeda? Ya. kita pakai yang, ya, ya? yang cantik coba dulu yang mana nyaman ya. masalahnya kita marah ke depan ini <gum> bawa. Masalah, bawa. kalau petihan bisa dingin ke gunanya lapak ya bingan, enggak Lumpiang dulu ya, Ibu. Lumpiang aja Ya, nggak usah pedes, Bu. Ini punya, oh ini punya aku. Oh ini yang campur, yang campur nya sama lumpiang yang sebelah kanan ya. Kalau yang kiri, lumpiang aja. Terus disiram sama bumbu, bumbu kacang. Terus dikasih cabe yang pedas dikasih cabe. namanya. Selain buka hari Sabtu dan Minggu saja, ini buka setiap tanggal merah juga. Di sini jual baju-baju Bali, pantai. Ada tempat buat duduk. Terus ada makanan-makanannya juga. Ya, tentunya ada minumannya juga ya. Kalau datang ke Sanur Sabtu Minggu jangan lupa mampir di sini. Ingatin dulu. Lihat ya, ada anak ngeker, <G> itu kejut <theorize> sebenernya. Buka cuma Sabtu Minggu, Bu? Ya, Sabtu Minggu sama, sama tanggal merah. minggu oh. Sama tanggal merah. Nanti rekan-rekan ke sini ya. Sabtu Minggu ternyata ada Sunday Market yang lainnya. Sama, sama sih jualannya, ada baju-baju. Sabtu, baju-baju, bikin aos-kaos. kaos Kalau yang tadi kan, baju-baju Bali, baju pantai. Ini kaos-kaos, terus -kaos, oh, ada makanan-makanan juga Sayur-sayur, sayur-sayur Apa sih itu? Kalau yang penasaran, itu berapaan Bu? Kalau SDS 15000 Kalau penasaran kayak apa? Langsung saja ke Mama mentai Oh ini dengan tendanya yang warna merah ini, sudah ready ya Baik, silakan lanjut Bu Saya mau jalan lagi Halo, hai adik Selamat pagi. Wow. Mantap ini. Boleh dicoba kok kan, Berapaan? 35, Dapat apa aja. Dapat selada kotak sama. Sendok dapat. Sendok dapat. Berapaan ini, Bu? ribu ada buahnya. Oh. Salad benar baru dibikin kalau ini. Ada kebab. berapa kebabnya, Bu? Kebab sapi itu apa ya. Lihat-lihat dulu ya, Pak ya. Bu, berapaan ini, Bu? 6 ribuan, bu, Mulai 6 ribu. 6 ribu. Ada... Dapur Bu Dokter. Siapa yang Bu Dokter? Saya. Oh, Ibunya. <laughs> <laughs> bu Dokternya yang ini. Ya. Cik, mau ini? Ya. Mau cinnamon roll? jajan-jajan aja, Bu. Eh, uh, cinnamon roll satu ya? Yang original, yes, Bible bu dokter. ini ternyata sayurnya organik nih Dapat, dapat, udah itu aja bayarnya yang belum. <laughs> Eps 6.000 uh, uh, kers... Sibuk Terima kasih, kasih. Om okay. um, mau langsung makan? Atau? Ya. jadi di dapur burung Ntar nih starting from 6.000 Kita mau di Cina monro Sentik ya bentuknya ya bentuknya coba kita makan hmm. enak mau sendiri kelaparan ya ayo udah bunyi ini udah dua jam kita balikin sepeda ayo makan-makan sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen ya senang ya